The Great Desolation Scripture secara pribadi diciptakan oleh aku sejak lama. Setelah kamu menguasai keterampilan ini, seribu mil di dalam diri kamu akan sepenuhnya sunyi sepi. Kekuatan hidup dalam ribuan mil akan berkumpul menjadi satu tubuh. Dan kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan langit. Petik 2. Suara kuno dan keluar terdengar dari sosok gemetar di tablet. Tidak jelas. Suara itu berisi jejak kepuasan. Jelas. Roh Tablet agak puas dengan seni bela diri yang telah ia ciptakan. Lebih jauh lagi, tampaknya kamu telah menguasai seni bela diri yang ditinggalkan oleh Raja Desolate Besar. Mungkin hanya seni bela diri jiwa. Namun, setelah kamu berhasil menguasai Great Desolation Scripture, karena cara mereka saling melengkapi, kekuatan seni bela diri itu akan berlipat ganda. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindung sedikit terkejut. Segera setelah itu, kebahagiaan dan kejutan muncul di matanya. Hadiah ini jauh melebihi harapannya. Tampaknya yang disebut Great Desolate King memiliki semacam transaksi luar biasa dengan roh tablet ini. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat karakter kuno yang melayang di sekitar tubuhnya. Dia bisa merasakan informasi samar luar biasa yang terkandung dalam karakter. Seni bela diri seperti itu sudah jauh melampaui Soul Martial Arts. Itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Yang disebut surga seni bela diri mampu memanipulasi energi tanah. Misalnya, Great Desolation Scripture mampu membawa kehancuran ke tanah dan memanfaatkan kekuatan kehidupan. Kekuatannya tak terukur. Dengan itu, seseorang akan bisa mendapatkan kemenangan bahkan melawan-lawan yang lebih kuat. Jika seni bela diri seperti itu dimasukkan di antara sekte super di wilayah Suan Timur itu akan dianggap sebagai seni bela diri yang bisa menekan semua sekte super. Menurut penilaian Lindong, di antara banyak seni bela dirinya, hanya keterampilan naga langit hijau yang ia dapatkan dari King Zi telah mencapai tingkat seni bela diri surga. Tentu saja, jika dia berhasil menguasai Great Desolation Scripture, itu akan menambah jumlah seni bela diri surga yang dia miliki. Dilaporkan. Ada jenis seni bela diri yang bahkan lebih kuat dari seni bela diri surga. Seni bela diri seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui untuk menghancurkan tanah. Bahkan beberapa praktisi luar biasa dan sekte super tidak bisa mendapatkan seni bela diri ini. Esensi sejati dari kitab kesedihan besar terletak pada kata Desolation. Terobosan sebelumnya yang kamu miliki menunjukkan bahwa kamu memiliki pemahaman yang agak mendalam tentang Desolation. Roh Tablet menjelaskan dengan jelas. Kehancuran mungkin menjadi sunyi sepi, tetapi itu tidak menghapus semua makhluk hidup dari kekuatan hidup mereka. Dalam siklus kehidupan untuk semua makhluk hidup, penghancuran hanya mengumpulkan kekuatan hidup mereka sampai tiba saatnya musim semi untuk mengisi tanah. Petik 2, Lindong dengan sadar mencatat semua informasi yang diberikan oleh Roh Tablet ke otaknya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut berkata, Terima kasih banyak kepada tetua atas bimbingan kamu. Aku mengerti bahwa kamu telah memahami prinsip-prinsip ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai pedoman. Penguasaan kamu akan Great Desolation Scripture di masa depan masih akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Jawab tablet itu. Iya nih. Lindong memberi hormat kepada roh tablet. Dia duduk bersila. Mengambil napas dalam-dalam saat dia menekan kegembiraan yang melonjak dalam hatinya. Setelah itu, wajahnya perlahan kembali tenang. Sebagai lindung fokus, karakter kuno besar yang melayang di sekitar tubuhnya mendesing menuju kepalanya. Ketika para karakter melakukan kontak dengan kepalanya, mereka langsung melewati tengkoraknya. Ribas ketika karakter kuno besar memasuki pikirannya, tubuh lindung mulai bergetar hebat. Dia bisa merasakan serangkaian informasi kuno dan samar menyebar ke seluruh pikirannya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, informasi tanpa batas itu membuatnya sakit kepala. Itu sangat menyakitkan sehingga ekspresi penderitaan melintas di wajahnya. Urk, erangan lembut yang dipenuhi dengan rasa sakit muncul dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan giginya dan dengan kuat menekan rasa sakit yang hebat. Dia berkonsentrasi penuh pada menyerap informasi yang luas dan samar di benaknya. Meskipun ia telah memperoleh seni bela diri yang kuat dalam Great Desolation Scripture, itu bukan tugas yang mudah untuk menguasainya. Namun, Lindong tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia telah melewati tahap yang paling sulit. Bagaimana dia bisa melepaskan sesuatu yang sudah dia miliki? Lindong duduk diam di dimensi damai yang dipenuhi dengan kegelapan. Seiring waktu berlalu, cahaya kuning kuno dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Di bawah penerangan cahaya itu, batu yang didudukinya diam-diam hancur. Di atas tablet batu, roh tablet mengamati setiap gerakan lindong. Setelah waktu yang lama, roh tablet berbicara dengan suara yang dalam dan kuno. Aku harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada orang yang dipilih kali ini. Tidak banyak waktu yang tersisa. Berdengung, tepat saat roh tablet menyelesaikan kalimatnya. Garis-garis hitam di dasar tablet batu mulai bergoyang. Tidak jelas. Tawa yang menusuk telinga terdengar dari mereka. keke Great Desolation Tablet. Kamu masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Sekali lagi. Kamu menaruh harapan pada anak ini sekarang ya? Petik dua. Ini adalah pertama kalinya entitas yang tidak dikenal berbicara. Suaranya dipenuhi dengan kejahatan dan kedinginan yang tak terlukiskan. Entitas itu seperti iblis yang datang dari tanah kejahatan yang tak berujung. Jangan merayakan terlalu dini, dia memiliki simbol leluhur yang memangsa dan karenanya memiliki peluang tertinggi untuk memperoleh banyak simbol leluhur. Selama dia bisa membawa kembali dua simbol leluhur, aku akan bisa memberantasmu sepenuhnya. Roh Tablet tersenyum samar. Keke, kamu pikir semua orang seperti tuanmu itu. Namun, bahkan seseorang yang sekuat tuanmu jatuh pada akhirnya. Siapa lagi yang bisa menghentikan kita di dunia ini? petik 2. Kita akan melihat. Nada suara kuno roh tablet tidak berubah sama sekali bahkan ketika mendengar kata-kata itu. Roh itu hanya tersenyum. Sekali lagi, cahaya pada tablet batu mulai melonjak dan menekan garis hitam yang menyebar kembali ke tanah. Setelah garis hitam ditekan, roh tablet menatap diam-diam pada pemuda yang tidak bergerak. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dan menelan tubuh Lindong. Setelah itu, Jejak cahaya kuning kuno meresap ke tubuh Lindong. Di bawah permeasi cahaya kuning kuno, permukaan tubuh Lindong mulai dikelilingi oleh aura kesedihan. Terselimuti dalam aura samar kesedihan, penderitaan di wajah Lindong mulai berkurang. Akhirnya, penderitaan di wajahnya menghilang sepenuhnya. Lindong, ini yang bisa aku bantu. Aku harap kamu bisa menyelesaikan transaksi di antara kami. Kalau tidak, semua makhluk hidup di dunia ini akan mati. Waktu terus berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Lebih dari setengah bulan ini, dao sekte cukup gempar. Sumber dari semua ini adalah situasi yang aneh di hadapan grid desolate tablet. Sosok muda, yang semua orang pikir telah gagal, sedang diselimuti dengan ketat dalam cahaya yang dipancarkan oleh grid desolate tablet. Sebuah kekuatan menjijikkan yang sangat kuat dilepaskan olehnya. Membuatnya mustahil bagi para pemimpin Aula seperti Chen Zhen untuk mendekat. Dengan tambahan setengah bulan ini, Lin Dong telah menghabiskan total dua bulan duduk sebelum grid desolate tablet. Dalam dua bulan ini, Aula desolate pasti menjadi tempat paling ramai di Daosek. Keempat pemimpin Aula bukan satu-satunya yang menunggu di sini bahkan beberapa tetua yang telah berada di pengasingan mengungkapkan diri mereka dan menunggu di sini. Ini menunjukkan pentingnya acara ini. Di daerah tertentu di langit, Jianghao, Pangtong dan dua lainnya yang sebelumnya gagal memahami kitab suci kesedihan besar telah terbangun. Selama ini, mereka telah berjaga-jaga di area ini sambil memperhatikan sosok kurus di hadapan tablet batu dengan wajah rumit. Tidak ada yang percaya bahwa Lindong yang telah bergabung dengan Aula Desolate untuk jumlah waktu paling sedikit, akan menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang berhasil memahami Kitab Suci Kesedihan Besar. Beberapa orang mungkin menganggap prestasi terbaru lindung sebagai prestasi kecil. Namun, setelah apa yang terjadi kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Sudah 100 tahun sejak jenius legendaris Dao Sekte berhasil memahami Kitab Suci Kesedihan Besar. Rekor ini akhirnya rusak, dan orang yang memecahkan rekor ini adalah seorang murid muda yang baru bergabung dengan Daosek selama kurang dari setahun. Semua murid Aula Desolate Hall tersenyum di wajah mereka setiap kali mereka melihat para murid dari tiga Aula lainnya. Sekali lagi, mereka mendapatkan kembali kepercayaan bahwa mereka kurang untuk waktu yang lama. Bahkan para murid dari Aula Langit tidak bisa mengungkapkan rasa superioritas atas kepercayaan yang ditunjukkan para murid Aula Desolate. Itu karena mereka jelas mengerti bahwa begitu pemuda yang duduk di depan loh batu berhasil memahami kitab suci kesengsaraan besar. Lomba Aula yang akan datang akan jauh lebih menarik. Meskipun para penonton tahu ada beberapa perbedaan antara Lindung dan Ying Xiao Xiao. Mereka juga tahu bahwa kekuatan dari Great Desolation Scripture akan mampu mengimbangi perbedaan ini. Tampaknya akan ada pertempuran epik di kompetisi Aula kali ini. Tidak disangka kamu benar-benar menunjukkan tanda-tanda berhasil. Di tempat lain di langit, Ying Huan Huan melengkungkan bibirnya dan berkata sambil melihat sosok di depan tablet batu. Setelah tahu lindung mungkin tidak gagal. Emosi yang dia ungkapkan sebelumnya telah ditarik. Tentu saja. Alasan utama di balik ini adalah Gumaman yang dia dengar tentang kompetisi Aula. Dalam situasi ini, dia jelas berdiri di samping kakaknya. Kamu tampak sengsara ketika kamu melihat bahwa dia akan gagal. Sekarang, kamu dengan sengaja mengatakan kata-kata ini untuk menyenangkan aku. Ying Xiao Xiao menggoda ketika dia melirik Ying Huan Huan sambil tersenyum. Tidak mungkin, bahkan jika Lindung memahami Great Desolation Scripture. Dia tidak akan cocok untuk kamu Ying Huan Huan dengan cepat membuatnya berdiri Itu mungkin belum tentu benar Sehubungan dengan kata-kata ini Ying Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan ringan Matanya terpaku pada sosok di depan tablet batu Api yang sangat langka membakar matanya Aku ingin melihat persis seberapa hebatnya kitab penghancuran besar Ketika Ying Huan Huan melihat ekspresi wajah Ying Xiao Xiao Dia diam-diam menjulurkan lidahnya Tampaknya Ying Xiao Xiao mulai memandang lindung sebagai lawan potensial. Tentu saja. Ini juga karena semangat kompetitif dalam dirinya. Lagi pula, Ying Xiao Xiao sebelumnya gagal memahami kitab suci kesedihan besar. Hasilnya akan segera terungkap. Tepat saat Ying Huan Huan hendak mengatakan sesuatu. Ying Xiao Xiao tiba-tiba berkomentar saat dia fokus. Setelah mendengar kata-kata ini, Ying Huan Huan sedikit terkejut. Benar saja. Cahaya pada grid desolate tablet berangsur-angsur redup, ketika sosok kurus yang tertelan sinar cahaya sekali lagi muncul sebelum tatapan semua orang cemas. Mata semua orang terpaku pada sosok itu, sementara wajah mereka dipenuhi dengan gugup. Mereka ingin tahu, apakah dua bulan lindung sukses, atau gagal. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.